Halo guys, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Bioskop Indonesia kembali dalam suasana horor. Namun, kali ini dipastikan lebih berdarah-darah. Yap, Ivana, hantu Belanda yang sebentar lagi bakal hadir di Indonesia guys. Di sini kita akan bahas kilas bocoran tentang film horor Ivana lewat trailer yang dirilis MD Pictures baru-baru ini untuk menjawab rasa penasaran kalian. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu channel ini guys. Adegan seorang pria Belanda berada di ujung senapan sambil memohon agar tidak dibunuh, namun siapa yang memegang senapan itu tidak dijelaskan. Pada akhirnya sebuah tembakan mengejutkan seorang perempuan berambut panjang pirang di balik tirai jendela. Kemudian adegan berpindah, seorang perempuan menggunakan baju putih terlihat sedang diseret dan seseorang berkata, "Tangkap semua orang yang ada di rumah ini." Wow. Agak ngeri guys, coba ya, dengar suara perintah Nah selanjutnya, perempuan yang diseret itu adalah perempuan yang sama di jendela tadi guys Dan ternyata sedang mengalami penyiksaan dari seorang yang bernama Matsuya Mujia, Mujia. Dari namanya bisa dipastikan orang itu adalah orang Jepang Dan kamu akan mati malam ini di tanah saya Tiba-tiba seseorang datang dan menghantam pria yang sedang mencekek perempuan pirang itu Oke adegan berakhir. Di panti asuhan kedatangan tamu yang bernama Ambar yang diperankan oleh Kathleen Harderman. Gadis buta namun memiliki wajah yang rupawan. Ibu panti menjelaskan bahwa orang-orang di panti sedang libur lebaran sehingga agak terlihat sepi. Di sana ada Yati Surahman yang menanyakan tentang kondisi fisik Ambar. Kamu buta? Masih bisa? Karena keterbatasan penglihatan, di adegan lain ambar secara tidak sengaja terjatuh ke lantai bawah panti itu. Ini dia guys cuplikannya. Saat di lantai bawah itulah, ambar dan orang panti lainnya itu menemukan patung tanpa kepala. Sebuah narasi tentang kondisi ambar yang mulai aneh ketika matanya dioperasi terdengar. Katanya ambar mulai sensitif atau bisa jadi kayak punya interaklenang guys. Nah, Rente dan teror mulai terjadi di panti asuhan mulai dari teror lagu, penampakan dan tubuh tanpa kepala yang muncul meminta kepalanya kembali. Nah ih seremnya Orang biasa nggak bisa lihat. Oke kita bahas filmnya sedikit. Film ini diadaptasi dari novel merunti Berang Ivana Fandik karya Risa Saraswati dan merupakan spin-off dari film Danur 2 Mada. Siapa yang pernah nonton? Ivana Van Dijk adalah seorang wanita Belanda berparas cantik dan memiliki tatapan dingin Ia mengalami ketidakadilan pada masa transisi antara kolonial Jepang dan Belanda Seperti di awal adegan tadi guys Ternyata hantu Ivana ini membenci orang-orang berparas Melayu, perempuan cantik dan keluarga yang bahagia itu karena kebaikannya pada pribumi membuat keluarganya itu dipandang aneh, sehingga anggota keluarganya itu meninggal, dan ia membalaskan dendam kepada yang mendiskriminasi keluarganya hingga ia akhirnya dikhianati dan tewas mengenaskan. Dan film ini guys, dikhususkan untuk 17 tahun ke atas ya, karena banyak adegan berdarah guys. Dan film ini disutradarai oleh Kimo Stambo, yang pernah sukses di film Ratu Ilmu Hitam. Film Ivana ini dibintangi oleh artis muda tanah air, yakni Caitlin Halderman, Jawara Kalung, Junior Robert Kaskiana Maya, Sandi William Tanja Jinting dan beberapa aktris lainnya. Bagaimana cara Ambar dan keluarga ini menenangkan hantu Ivana yang mati dalam dendam terhadap kaum pribumi dan semua orang yang telah membunuh keluarganya? Jadi, saksikan selengkapnya di bioskop bulan Juli 2022 mendatang.